Burung Cikra Peri yang cantik dan pandai menguping. Para peneliti dari Australian National University telah mempelajari spesies burung Cikra Peri untuk lebih memahami proses menguping. Dalam beberapa dekade terakhir, para peneliti telah berasumsi bahwa panggilan peringatan yang dilakukan hewan jauh lebih kompleks daripada yang pernah dipikir. Burung endemik yang berasal dari Amerika Utara ini dapat mengetahui ukuran pemangsa yang mendekat melalui panggilan mereka. Para peneliti mengatakan, banyak juga spesies yang menguping pada jenis burung lain Tujuan mereka adalah untuk mencari tahu apakah ada rubah atau elang di lingkungan tempat mereka tinggal tersebut. kalian menguping tersebut juga bukan hanya mutlak kemampuan bawaan. Sejumlah burung mempelajari panggilan peringatan burung lain setelah hadirnya pemangsa. Burung Cikraperi ini mampu ditemukan di selatan garis balik melintasi Australia Timur dan juga Tasmania dengan Australia bagian selatan. Burung Cikraperi ini juga terbilang cukup unik. Burung ini memiliki julukan burung yang paling tidak setia di dunia, sebab burung betinanya mampu didekati hingga 13 ekor jantan dalam setengah jam saja. Panggilan peringatan juga memperingatkan akan kehadiran kelompok pemangsa. Akan tetapi, di sini burung ini mempelajari arti panggilan dari sekelompok lain tanpa perlu melihat pemangsanya. Hal ini mengartikan bahwa burung cikarapri mampu melakukan pembelajaran sosial, di mana individu mampu belajar dari individu lain ketimbang melalui pengalaman mereka langsung.